ini saya dapat sembuh langit terus pendek dua dapat, alhamdulillah sahabat, walaupun cuman bambu unik yang panas sahabat, rezeki sahabat tuh ya sama datang buat subscriber sabar semua, salam selalu, salam budaya, salam sejahtera, semoga senantiasa selalu dalam keadaan untuk rekan, rekan cinta bambu unik nusantara amin amin ya lanjut sahabat kita lihat dulu kasih remun bambu ini sahabat inilah remun bambu yang ada dekat saya sahabat. alhamdulillah ini sinyalnya sudah mendukung sahabat alhamdulillah tidak mengganggu semoga sampai selesai tidak, halang, tidak ada halangan rintangan yang mengganggu live streaming saya, sahabat. amin, amin, ya, ya Allah, ya roba, waduh, mohon maaf sahabat, dibelepetan, <coughs> ya, ini rumpun sabu, saya, saya, sanggolnya golonginnya, rumpun bambunya, dan, terus, sahabat, dua, sahabat, mantap, sahabat, karena rumpun bambunya orang, jadi terpaksa saya, saya seputin, biar tidak kelihatan yang punya Saya mungkin enggak ada yang punya Karena ini di pinggiran Tangan sawah Izin minta Kemuliki sahabat Dan di sebelahnya ada Pohon yang sangat Besar Dan sangat can, Sahabatku Setelah Pohon apaan ini, ini Besar sahabat. Ya, langsung Ke utamanya sahabat ada peneknya belum saya empat ambil sahabat. no mana aduh mana harus sahabat berhukum kelihatan sahabat no kelihatan ini darah peneknya sahabat saya sengaja saya ambil sahabat biar... jadi pengguru mami sahabat jadi tarik jadi pengguru membuat inilah bekasnya yang mungil yang saya, ya nah, itu sahabat terumbu bambu yang sekali ini ditemukan, dan bambu song langit, cuma kasar ada kuat kelihatan kurang segar sahabat. Inilah rumbun bambunya itu. Ya selamat datang yang baru muka channel saya, selamat datang, terima kasih dan jangan lupa dibantu share tombol loncengnya dan tertinggalan like nih sahabat karena itu bolang karena like sebagai penghargaan untuk kami kami para pembawa unik sahabat ya aku. kita memperlihat hasilnya sahabat karena ini baca udah mulai lantap lagi sahabat udah mulai menghujung Oh. Ini dia, Mas. sangat cantik, speknya sahabat. Mantapku, inilah bambu Buras. asli alami, diri rumpun bambu sahabat. Mantap sahabatku, yos. Ini satu, jodohnya spek. Dia sangat imut timut biasa, sobat bambu rospen yang, yang sangat ini inilah bambu rospen yang, sahabat barusan rospen kita saya ambil biar tetap jadi penunggu umur bambu ini sahabat. dan ini senggol langitnya sahabat Sudah yang tua ya, kelihatan merah kuning inilah sahabat. senggol langit yang uruskan sahabat, sahabat sahabatku, warahasya sekali. Ya itulah hasil hari mantap. Terima kasih yang <tuh> udah dukung channel saya. Semoga. semoga sama baikkan sahabat-sahabat semua diterima oleh uang Maha Pemimpin. Ya lanjut sahabat. Iya. <guluh> Ada bapak yang nyari ikan. Sudah dapat pak? Oh. oh. Lagi bikin konten udah. Kita dengar dulu sahabat. Karena saya saran kalau masih sebelas sahabat. Sudah <guluh> sih. Bapak lagi mencari mencari ikan, sahabatku. mencari ikan di sungai-sungai kecil, tangan sawah, sahabat. sahabat. Oh, bisa juga ada bumbunya, sahabat. coba nanti kita lokasi rumah bumbu, sahabat. Sahabatku ada moniknya. ya sahabatku, kita lokasi yang sebelah sini dulu. pertengahan sahabat, karena inilah jalurnya, sahabat. wow jalurnya udah belum dini sahabat cerahnya Oh tidak terlalu becek coba so, cek rumbun bambu yang ingat itu tahu ada bambu yang disini sahabat Oh mohon maaf barusan kita berlihat terlalu cepat karena kondisi cuaca yang udah bangunan yang tertua desa kami sobat dari jam saya sih imut-imut sekarang masih segar sobat ya inilah sobat kita masuk ke lokasi sini sobat sobat tidak ada yang yang sobat karena nginduk di apa sobat loh nah, ini dia sobat iya yeah. indah sahabat um, romboknya oh wow, ini bekas buat bingung di dokter, orang yang laki mencari ikan bekas-bekasnya sahabat wow, disana ada bambu banyak sahabat ini kelihatan sahabat si yang anda hadir terima kasih oh, akan lihat sahabat Sahabat, kalau tidak salah, no yang ini sana no. pendek. Sahabat, no yang sebelah sini mantap. Sahabatku, mampu ras pendek atau mudah? kan mantap, sahabat. Eh, coba kita yang lainnya, sahabat. Coba yang bagus. adanya pemancing bisa di semua yang kecil. Oh, sobat. Ya, terima kasih yang udah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Inilah Terima kasih. Terima depannya ada pemakaman pemakaman umum kalau udah oh, saya selasah sobat waktu oh, ada lagi bang sobat ya kita cari keuntungan sobat waktu ada pemakaman bisat lagi sahabat dari yang di rumah sebelah sana Ya, namanya orang berusaha Dapat tahu aja sahabat Karena rezeki. rejeki Alhamdulillah tidak ya mungkin belum rezekinya Ternyata tidak ada sahabat Tidak ada bambu unik sahabat Wah, benar-benar ada sahabat Cuma ada sahabat buruk. Rumpun bambu ya, ada bambu ini ya, saya. Ya kita geser lokasi lagi sahabat. Coba yang sebelah sono ada ya, bambu ini ya, sahabat. Ini cuma ada bawaspenek. Biarlah saya biar menjadi penuh rumpun kita ke lokasi sebelah sini aja sahabat. nah no, yang sebelah sono saya kalau ini tidak salah belakang rumpur bambu ini sahabat ada rumah yang terbengkal sudah tidak dihuni sahabat bekas pokok, kalau tidak saya salah terbengkel, oh ya beli sini sahabat udah lama terbengkalai sudah ditempati lagi sahabat baru sampai ngecek ya, jalannya sahabat Ya, yang sudah hadir, makasih, kasih. Terima kasih sudah menghadir di, dan mendukung channel kami. Yuk, Pak, sahabat. kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Karena nal naluri saya mengatakan, merasakan seperti ada bambu ini, sahabat. Bambu ini saya dapat menjabat bahwa Prospek. Sungguh langit, sahabat. Mantap, sahabat. Aduh, kita bisa ngasapin. Ini pelang-pelang ada. Ulah, sahabat. Sawah. sawah. Kesukaan ular. Ya, inilah langsung, sahabat. Ini rumah yang terbang. Kalian. Sahabat. Inilah lokasinya sahabat, ini rumah aja, udah terbang Ini lagi sahabat Lama sahabatku Udah ya, lewat fokus untuk mencari unit sahabat Aduh banyak Jangan cepat, besek, terlalu besek Mohon maaf jika Kamera terlalu goyang Karena lagi bisa jalan terlalu cepat. Dan mohon maaf jika live streaming saat ini saya jika kurang jelas Lur, mohon maaf karena persan kami yang sangat membadai sangat mohon dimaklumi. Dan mohon doa banyak agar kas memanfaatkan raja lebih untuk memperbaiki peralatan sahabat biar hasilnya lebih memuaskan mohon doanya kepada sahabat-sahabat subscriber inilah kasihnya sahabat ternyata tidak ada bambu nih sahabatku tidak, kita tidak memakai pengaman jadi kita bisa bunuh terbal Takutnya yang tidak diinginkan, injak. sahabat ternyata memang benar tidak ada bambu unik, sahabat. tidak semua bambu ini ada bambu unik. Sahabat, semuanya rumpun bambu yang barunya yang saya temukan, bambu Songgolangit. Ah, mungkin itu rezeki saya, sahabat. rezeki hari ini. Membangun, Wah, oh, memang benar, sahabat tidak ada di sini, sahabat? Saya melihat saya melihatnya, saya melihatnya, saya melihatnya, saya rasakan saya rasakan saya ternyata tidak ada saya wah lumayan menguras tenaga melihatnya, sini kita saya melihatnya, saya inilah bambu-bambu sahabat oh benar tidak ada bambu uniknya sahabat bu wah biarlah oke nah ini belum berikutnya di bambu yang saat ini sahabat ya inilah rumah yang setelah tadi sahabat yang terbang kala tempatku tipe bambu unik di bambu sahabat wah Tak melelahkan sahabat Mungkin kita Harus Mengakhiri sahabat Karena Waktunya Menyelang sebaik dan takutnya Hujan sahabat Jadi kita harus... Sekian dulu sahabat Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih buat jemuran kaca B R